pada waktu itu periode santri kiai kholil bangkalan madura banyak santri-santri yang belajar dengan modal nekat atau istilah mbah manak leroboyo adalah cengkir kencengi pikir berpikiran yang lurus untuk biaya biasanya kalau musim panen mereka para santri-santri mbah kholil ini menyebar mencari depan atau pekerjaan memanen dengan upah beras, semisal satu kintal dapat upah 15 belas kilo dan lain-lain. Di musim panen itu, selama kurang lebih satu bulan, para santri-santri Mbah Kholil Bangkalan menyebar. Ada yang ke Sidoarjo, ke Krian, Banyuwangi, dan lain-lain, tersebar di berbagai daerah. Dalam waktu tersebut, mereka harus memperoleh bekal yang bisa mereka gunakan selama satu tahun berikutnya. Tentu dengan laku riyadhah dan prihatin atau bahasa kasarnya agak diirit-irit. Setelah lama Mondok di bangkalan dan menjadi salah satu senior, Mbah Manap diberi tugas mengajar oleh Mbah Khalil. Wes, kau nyaluk ulang Kang Manap, aku katil luno. Perintah Mbah Kholil pada santri-santri baru Mungkin ini cara beliau mengajar santri Mbak Manap agar lebih rajin Namun karena keberadaan Manap atau Mbah Abdul Karim Lirboyo ini Yang tidak punya biaya, hanya sangut cengkir saja Di musim-musim panen, beliau masih keluar untuk mencari depan pekerjaan memanen padi di sana Sampai suatu ketika santri manap ini pulang dari Banyuwangi dan memperoleh satu rinding beras. Ketika tiba di pondok, kebetulan bertemu dengan khalil Bangkalan. khalil secara spontan berkata, "Wah, beneran, Kang Manap, pitik lue kok golek nih pangan." Eh, Nana, Bahlil itu berhasil sampean Aniwang. Santri manap langsung mengantarkan beras itu ke dalam. Besoknya beliau ditanya khalil Kang Manat sarapan? Kang Manat tidak menjawab ya hanya diam Sebab kalau ia jawab belum Ia tidak enak kalau diberi sarapan Sedang kalau dijawab sudah Kenyataannya belum Ia diam saja Lalu Mbak Khalil Dawur Bes Ika wet nek nengguri ku panganan Lek kapan lue yowoy godongi panganan Beliau lalu kembali Dan berpikir Lek ngono guru aku disorak oleh nyambut gawe maneh. Akhirnya Mbah Manap tidak bekerja. Dengan tidak bekerja ini Kang Manap lebih memiliki banyak waktu untuk belajar dan terus belajar. Apalagi banyak yang meminta kursus nahwu padanya. Mungkin begitu cara Mbah Khalil mencetak ulama-ulama penerus, sehingga Mbah Manap tanpa terasa dikenal alim nahwu dan sorof. Setelah Kang Manap tidak bekerja santri-santri yang belajar pada beliau berpikir lah iyo, kang manap kayak isuk mang yora sarapan mosa awedewatera lako-lako nyang warung sih lah, karung gawe cangkir iya, dari tadi pagi kang manap tidak sarapan masa kita tidak berbuat apa-apa yuk kita warung dulu membawa pisang goreng dan kopi kemudian para santri itu membawa minuman telok goreng, pisang goreng atau kadang sarapan Monggo Kang Manap telonya dahar, monggo sarapan rin diunjuk, mari Kang Manap telonya ini dimakan, sarapan dulu, minumannya itu diminum. Begitu para santri-santri baru itu mempersilahkan. Pulau sampean para ini, di Kang Manap, dos putih Kang Manap, ucapan mereka kemudian. Ketika pulang dari belajar, diantara mereka mungkin yang baru kiriman atau urunan dari beberapa kawan, menyelipkan amplop yang isinya uang di bawah kloso tikar miliknya Mbah Manap kurang lebih satu bulan berikutnya Mbah Khalil perintah resik-resik aman Kang Manap melipat klosonya atau tikarnya dan betapa ia terkejut ternyata di bawah tikarnya ini amplop-amplop berserakan beliau langsung terjungkal menangis bukan tangis bahagia akan tetapi kekhawatiran Ya Allah jangan-jangan oleh kumulang namung regani ini keluhnya di dalam batin Setelah itu Kang mana berpikir, so sing tawakal dicukupi Gusti Allah. Layo, nge nekok ngendani di jaluk Senyum kemudian, Mondok mulih kutuani Pesannya kemudian hari pada santri-santrinya untuk membuka makom agar jika tajrid bisa neriman. Atau jika makomnya kasar, bekerja bisa dia bekerja dan bulat, wallahu a'lam.